Pancasila, Pancasila, Satu, Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa, Ketuhanan Yang Maha Esa, Lima, eh, Kedua dah, Masalah, Satu, eh. Pancasila, Pancasila, Satu, Satu, Ketuhanan Yang Maha Kedua, yang Maha Esa dua, dua, kemanusiaan kemanusiaan dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, persatuan Indonesia dua, dua, dua, dua, dua, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pengusahawatan perwakilan apa Bapak, empat. Satu. Dua. Pancasila. Satu. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang adil dan beradab, tiga, tiga, keman, kemanusiaan yang adil, persatuan Indonesia, persatuan Indonesia, pancasila, pancasila, satu, satu, ketuhanan yang maha esa, ketuhanan yang maha esa, dua, dua.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 yang maha esa dua, dua kemanusiaan kemanusiaan yang adil dan beradab yang adil dan beradab tiga persatuan indonesia persatuan indonesia empat empat kerakyatan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan Kebijaksanaan Dalam pengusaha perwakilan Dalam pengusaha rawatan perwakilan lima, lima Keadilan sosial Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Bagi seluruh rakyat Indonesia Oke, tepuk tangan <claps> uh, Bagi tukwa... Eh, siapa ini? Apit Apit, ini? Ari Siswa SDN berapa nih? SDN Idemun Hah? Ya. SDN apa? SD SDN apa? Nah, ke kelas berapa? Kelas 1. Kelas? satu. Kelas satu. Terima kasih, ya.